Halo semuanya, selamat datang di channel Ananda Mujahid Dan di video kali ini, kita akan ngevlog menggunakan Mazda 3. Yang gak sih, bentar gak sih, Mazda 3. Saya lupa namanya tadi, Mazda 3 sedan. Dan ini juga, hmm, ini ya, permintaan penonton kemarin. Saya lupa namanya siapa, ada yang minta kemarin. Oke, ini kita di Jakarta ya. apa itu di atas? <laughs> Oke, kita belok kanan. <laughs> belok kanan kiri eh ada McDonald loh. waduh apa ini? oh tembok. Ground clearance clearancenya ini nggak terlalu tinggi kalau sedan ya? apakah bisa? Eh, bisa loh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. okay. ternyata bisa Sedan loh ini bisa menaklukkan tanjakan tadi aduh aduh aduh oke okay, hati-hati oke okay, kita coba lagi dari yang sebelah sini oke okay. langsung aduh suara saya serak-serak eh bisa oke okay. Jadi di video kali ini Mas 3C dan dengan mudah melakukan tanjakan offroad road ini. Saya tahu ini tanjakan apa namanya? Saya bilangnya tanjakan off <gifat> Oke okay, dan di sana terlihat ada monas di apa belakangnya ini. <tuh> Oke okay, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saksikan terus video di channel Ananda Meja Emerald dan sampai jumpa di video yang berikutnya